Allah memberkati. Nah, nah, nah, nah, nah, saya itu atau kompleks saya. mendung tak berarti hujan, tapi insya Allah nanti hujan juga <tuh>, mendungnya udah keliling biasanya di sini tuh banyak ikannya hari ini karena habis hujan tadi malam banjir ini saya mancing agak gimana ya enggak ada yang makan ini gimana nih bos solusinya bos kalau kemarin-kemarin saya mancing di sini ya agak ada yang makan sih lumayan kalau di sini kalau hujan 3 hari 3 malam udah udah ini seperti lautan semua nih nanti kalau pas buah anjir full nih tak review juga kita upload juga ini sawah yang agak dalam sih soalnya posisinya seperti ini seperti kuali, nah kuali kan dalam tengah kan Negok bahasa Jowo nih. Ini hampir Pokoknya untuk area sini itu semua penuh air kalau pas Hujan tiga hari tiga malam Mendung udah Ngumpul paling nanti sore, hujan lagi, cuaca lagi sore. Untuk area sini, ini sawah yang paling terdalam. Banyak ikannya juga di sini kalau musim kering itu. Dulu saya sering ngambil udang di sini, ya lumayan sih, sama bubu. Bubu itu alat penangkap ikan terbuat dari bambu. Saya juga bisa buat sendiri, cuman nggak ada waktu, nggak sempat juga buatnya. Buat ada bahan waring juga. Ada orang bajak di sana kami lagi musim mengeluh sawah oke sekian dulu video dari uh, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mancing